Halo sahabat, dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia goib, selamat datang di channel tutorial. Dan di video kali ini, teman-teman, ane mau ngebagiin tutorial itu cara overclocking HP Android.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 HP Android kamu harus dalam keadaan rooting teman-teman ya jika HP kamu belum di root maka uh, terlebih dahulu kamu harus meroot HP Android kamu ya teman-teman karena tanpa rooting uh, melakukan overclocking di HP Android ini tidak akan bisa ya teman-teman ya Nah teman-teman maka dari itu HP Android kamu harus dalam keadaan rooting teman-teman teman-teman nah, untuk cara overclocking ya di sini saya menggunakan aplikasi yang bernama Novir CPU Control Classic ya teman-teman ya untuk ikan HP Androidnya teman-teman kamu harus menolak dulu aplikasi tambahan yaitu aplikasi yang bernama Novir CPU Classic ya teman-teman ya dan kamu bisa menolaknya secara gratis di Google Play Store atau di developer Android teman-teman baik sahabat jika hp android kamu sudah dalam keadaan rooting dan kamu ingin meng overclocking hp android kamu langkah pertama kamu harus menelur dulu aplikasi yang bernama no Virus cpu control classic dan kamu bisa menelurkannya secara gratis di google play store atau di developer android ya teman-teman ya kamu bisa mencari aplikasi tersebut nah teman-teman uh, di sini saya sudah menelur aplikasi tersebut dan saya sudah menginstal aplikasi tersebut dan saya akan Mengoverclocking HP Android saya ya teman-teman ya ikuti terus tutorialnya dan jangan sampai disikip-sikip ya guys ya. Nah sahabat ini dia aplikasi yang bernama NoVir CPU Control Classic ya teman-teman ya. Nah di sini saya akan mengoverclocking HP Android saya teman-teman. Ya, Langkah pertama kita pilih Max Clock Frequency teman-teman. Kemudian kita scroll yang paling bawah ya teman-teman. Kita pilih yang paling bawah aja teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya kita pilih menu Min Clock Frequency teman-teman. Kemudian kita scroll ke bawah. Kita pilih yang paling bawah aja ya teman-teman ya. Nah teman-teman kita lanjut ya. Di sini ada menu Requested. Kita pilih Interaktif. Kemudian kita pilih Performance teman-teman. Dan di sini ada menu Knob. Kita pilih teman-teman ya. Kemudian kita pilih di sini CFQ, teman-teman. Jika sudah, langkah selanjutnya kita uh, centang apply on board teman-teman ya. Nah, jika sudah, kemudian kita klik apply, teman-teman ya. Maka secara otomatis HP Android kamu ter overclocking, teman-teman. Nah, teman-teman, caranya cukup mudah sekali ya, teman-teman. Namun perlu diingat, teman-teman, melakukan overclocking di HP Android kamu perlu meroot HP Android kamu terlebih dahulu teman-teman Nah sahabat jika HP Android kamu belum di root maka kamu tidak bisa melakukan overclocking di HP Android ya teman-teman Kita root dulu HP Android kita kemudian kita bisa uh, baru kita bisa melakukan overclocking di HP Android teman-teman Nah teman-teman itu dia cara overclocking di HP Android ya teman-teman